Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jahomet Tutorial di video kali ini. Ini bukan tutorial ya dan juga bukan uh, seperti yang biasa saya jelaskan tentang jahit menjahit atau tentang uh, yang lain-lain seputar spray dan bed cover. Tetapi di video kali ini karena kemarin juga banyak yang kayak ngechat gitu kan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia ya tokonya Jahomet uh, ada yang diskusi gitu kan kalau nggak kalau, kalau chat pribadi gitu kan katanya itu cara pasang gimana cara pasang base gitu dan kebetulan kita lagi mau pasang base dan ini warnanya yang coklat tua atau bisa dibilang ini coklat kopi dan ini tuh sangat best seller banget di Shopee di Tokopedia dan di Lajada tentunya di toko aja dan tentunya di tokonya aja ya bukan di toko yang lain gitu kan oke dan seperti ini ya modelnya seperti ini kita jelaskan ini bagian atas ini bandok Nah, bando ini dipasangnya itu untuk di sebelah atas sana. Dan kalau ini mulai ada rumpenya ini dipasang untuk pinggir kiri, sebelah bawah, sama sebelah kiri. Oke, lanjut saja. Sekarang kita ke masangan. Nah, ditarik ke sini. Oke, ya, nah bando ini. Nah, bando ini tuh dipasang di sini ya. Pasangnya di sini aja. Oke. Ditempel. Nah, kemudian paling enak itu pasangnya berdua ya. Nah, seperti ini, ditarik. Nah, seperti ini cara pemasangannya oke <laughs> oke okay. okay, nah seperti ini sangat mudah sekali gampang sekali pokoknya mudah ya nah hasilnya itu seperti ini dan ini tuh sangat kokoh dan kenceng banget nempel ke kasurnya atau ke depan ya atau ke spring bed dan ini merekat seperti ini kalaupun misalnya yang punya anak kecil ininya takut eh, cepat cokok bisa juga dipasang paniti ataupun pasang eh, Pengait ya untuk mengikat ke sini Kalau tak, kalau misalnya punya Anak kecil biasa kan suka ditarik-tarik tuh Kalau saya punya dede bayi suka ditarik-tarik Jadi ininya dikasih peniti aja biar lebih aman Nah seperti ini hasilnya ini. Seperti itu hasilnya Nah seperti ini ya hasilnya Ini untuk bagian di sebelah kaki Atau di sebelah bawah Kita tengok Ini untuk di samping Ayo. Ini untuk samping sebelah kiri Oke Dan ini untuk samping sebelah kiri Kurang lebih seperti ini cara masangnya ini model karet bed script atau base card, seperti ini